Bungu ya Gue takut mata gue kecolok Bagus ya Yes Assalamualaikum Kembali lagi bersama Mirta Wedding Aku Meti Kusani. Sekarang kita mau makeup challenge Apa? Blindfold Nah dia yang di makeup-in ditutup matanya. Aku yang makeupin. Tapi aku ditutup matanya. Ya seperti yang sudah sudah orang-orang semua sudah lakukan. Walaupun kita belum. Udah. Walaupun udah basi nggak apa-apa ya. Seru-seruan aja. Ya. aja. Yuk, kita, ya, mulai. Mulai. Ayo, kita mulai. Eh kita mulai. Eh, tes menglihat. Kita tes dulu ya menglihatnya. Yeah. Kelihatan gak sih? Enggak. Eh, ya <laughs> udah. Nggak kelihatan ya. banget. Ini pakai primer dulu ya rahim Jangan nyengir lu kenal lagi Ya aturannya gue giniin dulu ya Baru diratain hmm. Gimana jadinya ya ntar ini Tap tap tap Oke Sekarang kita pakai Foundation Aduh gimana nih ya bisa sih gue gak senyum hmm. ya allah gimana nih ya cara eh pakai tangan aja deh kayaknya <tuh> ya ya kan <tuh> kalau pakai ini gak berasa kayaknya yang blindfold bukan lu doang, gue juga gue <tuh> takut mata gue takut mata gue kecolok mendingan pakai ini nah biar kalau oh. nggak apa-apa ya ini udah cuci tangan kok anti-corona ini tapi kok bau sambal tapi suka sambal terasar maaf <tapi> ya suka mangap sendiri terdata belum ya tutup nggak sebenarnya ketutup kak cuman kurang rata ini gua ratain aja ya oke kita ratakan ya di rabaraba kayaknya sih udah ini pakai bedak padat ada sana ya oh iya saya saya udah menghindarannya Iya, Pengantin Ada enggak yang mau diginiin? Oh, gue tadi ke Pakai jari aja ya, biar aman. Ya, hidung lu mana sih? Untung hidung lu ada. Ini jadi nggak pakai kontur dalam ya, nggak usah lah. Kita pakai blast on. <tuk> <tuk> Nuhun apa sih? Gua mau <tuk> blush on black. Ya udah, sekarang kita pakai highlight. <tuh> Ih, mana padahal <mana> lu? Oke. Bagak, bagak, Ali. Bayangkan lu gambar gunung. Tapi jangan Sumpet Ada susah sawahnya. Sumpet. Sumpet. Sumpet. Susah banget, susah. Ini udah nyata belum sih? Ah, harusnya sih nyata, guys. Gaya lo tiga, <laughs> ya udah. Diperdulukan banget. Ya Allah, sembuh semangat ini. Kenapa tuh? Kan gue lupa, gue gambar di mana tadi. seru mangap jadi kalau otak serius ini langsung otomatis. banget. Ece dong. yang mana ya? <tuk> ini soalnya ini ada, ada bahasa-bahasa gitu Masa. moga bagus ya. Lu mau mata bawah juga nggak diwarnain? Horror, nambah jelek ya? Kan namanya juga celeng. Lu merem ya? Udahlah, <tongan> ini gimana sih? Ini mana sih? Ini colokannya. <tongan> Ini mana sih ini? Kok lebih susah banget sih yang disini? Mana ini? Ya Allah kayaknya salah deh pakai ini Harusnya ga usah, Pi Lah, kan gue udah iya apa-apa. Terus kan Ponten 100 sih Tutorial Pengisi acara Di rumah hantu Kita kalau me -like aja pakein bulu mata Acak adut Ini gimana ya? Kayaknya lemnya kurang deh <laughs> Ya makanya jangan nunggu tenang kering Kok lengket hidung <laughs> Ingus gua itu Lengket lem absen lipstick aja udah bu mana sih sudah <tuk> ini dua tangan deh kayaknya yes berita nih Nanya gua bisa melakukannya. <laughs> ini mau ngapain? Hello. Lu gini deh. Jangan malap. Hmm, gua kalau senyum malah bergelombang ada gingsulnya. Kok oh, gua ini aja? Enggak boleh begitu. Betul nggak? Ini kayak yang di film Susana <laughs> Oke, okay, kita review Siapkan mental kamu <laughs> Tumpel, ekstra topel <laughs> film zaman dulu Neneng PA <laughs> makasih yang udah nonton Subscribe Like, share Terima kasih dukungannya Jangan mau didandanin kayak gini ya <laughs>